Manchester City dikabarkan mengincar gelandang bertahan Leeds, Calvin Phillips. Pemain berusia 26 tahun tersebut sudah lama digosipkan ke City. Kepergian Fernandinho di akhir musim lalu mengharuskan City untuk mencari pengganti. Alhasil, posisi gelandang bertahan sekarang hanya diisi oleh Rodri. Meskipun Gundogan bisa bermain di posisi gelandang bertahan, namun ia sudah lama tidak bermain di posisi tersebut. Terakhir, ia bermain sebagai gelandang bertahan di final Liga Champions 2021. Dan City pun harus mengakui keunggulan Chelsea 1-0. Yang pasti, Guardiola menginginkan gelandang bertahan natural untuk pengganti Fernandinho, dan pilihan itu jatuh pada Phillips. Mengapa Guardiola menginginkan pemain berusia 26 tahun tersebut? Untuk menjalankan sistem Guardiola, semua pemain harus memiliki passing yang bagus, baik passing jarak jauh ataupun jarak dekat. Bahkan kiper pun harus memiliki akurasi passing yang bagus. Pilih sendiri memiliki distribusi bola yang cukup bagus selama ia bermain di Leeds Ia memiliki persentase operan sukses sebesar 85% musim lalu Meskipun masih kalah dari Rodri yang memiliki persentase sebesar 92% Ia pasti akan dilatih oleh Guardiola untuk meningkatkan akurasi passingnya Phillips selama ini dikenal sebagai pemain yang kuat dan memiliki defense yang bagus. Ia seringkali memutus alur serangan lawan baik dari build up ataupun counter attack. Kemampuannya membaca pergerakan lawan sangat dibutuhkan oleh City yang seringkali kebobolan lewat counter attack. Phillips mencatatkan 69% tackle sukses di musim lalu. Ia memiliki transisi yang bagus dalam bertahan dan menyerang. Ia menjadi figur penting di timnas Inggris yang berhasil melaju ke final Euro 2020. Ia selalu bermain di setiap laga, dari fase grup hingga final. Bahkan ia dinobatkan menjadi pemain terbaik timnas Inggris di tahun 2021. Musim lalu, Rodri Jaris tidak tergantikan karena Nino yang sudah termakan usia juga jarang bermain. Kedatangan Philips akan memunculkan kompetisi di sektor gelandang bertahan. Adanya kompetisi di setiap lini membuat para pemain semakin termotivasi untuk menjadi yang terbaik. Kedatangan Philips juga akan membuat kedalaman squad City semakin bagus. Musim depan, City akan berjuang untuk memenangkan seluruh kompetisi yang diikuti. Dan kedalaman skuad sangat penting untuk bisa bersaing di banyak kompetisi. Namun Leeds tidak akan melepas pemain terbaiknya dengan harga murah. Mereka membanderol Philips dengan harga 50 juta pound sterling. City harus meroboh kocek lebih dalam untuk memboyong Philips. Semoga saja transfer ini bisa cepat realisasi.